Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di sehari-hari ini Ada sebuah kabar terbaru dari Leslar Metafor sahabatnya ini sekaligus info untuk warga Konoha di simak Ada sebuah postingan sahabat ya Ini sih luar biasa kebanggaan Alhamdulillah dalam jangka waktu 12 menit tembus 2000 BNp untuk koin Leslar Masya Allah banget Rudy Salim saja menyampaikan bahwa Leslar emang luar biasa. Kita lihat juga bersama di postingan ini ada sebuah kalimat info lewat caption yang dituliskan oleh akun Leslar Metaverse. Gunjangkan jagat raya, Leslarian akan menorehkan sejarah kembali. Catat tanggal dan waktunya besok 18.00, kita akan lepas landas kembali saat publik sale di Pancake Sweep Tuh, persahabat ya Jangan lupa dicatat jamnya Besok jam 6 sore persahabat, jam 18.00 waktu indonesia Barat, kembali larian akan merekam sejarah kembali, persahabat ya akan lepas landas nih, saat publik sale, wow Masya Allah banget ya, mudah-mudahan selalu diberikan kemudahan, selalu diberikan kesuksesan untuk Leslar Metaverse kita dukung, kita support yang terbaik untuk idola kita Berikutnya kita vitamin bahagia juga kita dapatkan Aduh, Masya Allah banget ya Ada postingan foto Papa Bilar Yang sedang naik mobil antik ya, Masya Allah Dan kita selalu dengan lirikan mata dari Papa Bilar yang begitu tajam Aduh, Masya Allah banget pokoknya nih, luar biasa Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Sental Putihara Skor Bilar Disimak juga di kalimat yang dituliskan Tungguin Kak, tinggal pakai hijab aja kok siap diajak jalan-jalan Halu aja dulu, aduh Masya banget ya Sepertinya mau ikut jalan-jalan Bapak Bilar ya Masya Allah Pokoknya kita doakan yang terbaik Mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu diberikan kesehatan kebahagiaan Amin untuk berikutnya, persahabat perhatikan juga ada sebuah momen spesial yang kita dapatkan di acara GWLS Gembira Waktu Siang kemarin ketika Papa Bilar main pingpong melawan Aar Ravi dan kita sarafok dengan kalimat komentar persahabat ya di postingan ini dari akun Nahimawan Asli, ternyata seru banget, Raffi dan Bilar Bener-bener kocak Tadi nonton dari awal, sampai akhir, sampai perlu sakit Karena ketawa terus, A.A. sama Bilar, klop banget Keren, sangat menghibur Tuh persahabatnya, Masya Allah banget ya Ternyata banyak sekali yang suka nih dengan kolaborasi A.A. Raffi dan Papa Bilar Karena mereka memang kocak banget persahabatnya Sangat menghibur, bener-bener klop momen ini pun diunggah kembali oleh akun puisi Anusko Leslar perhatikan juga bersahabat di kalimat caption yang dituliskan sebelum jadi musuh di turnamen pingpong, berpelukan dulu semoga Arafi sama Bang B ada acara TV berdua amin, mereka tuh benar-benar satu frekuensi, sama-sama banyak gaya, sama-sama keras, sama-sama inspirasi anak muda, tuh masalah banget ya emang best mereka berdua Mudah-mudahan selalu menjadi orang baik, selalu menjadi inspirasi untuk banyak orang. Tentu para sahabat kita juga masih menunggu cidungan vitamin terbaru berikutnya di sore hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune dan pentingin channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat selanjutnya.